Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Sob Ahmad Ataupun Ahmad Z sama saja Itu channel akun saya Nah di video kali ini Saya akan Menunjukkan ke... bibit cabai rawit yang sehat Alhamdulillah tidak ada terkendala walaupun saya tinggal udah 10 hari kita terus ya walaupun banyak rumputnya tapi insya Allah nanti kalau udah dipindahkan akan tumbuh dengan subur selama 10 hari Alhamdulillah untuk cabai ini tahan padahal hujan panas hujan panas biasanya kalau cabai yang lain mungkin sudah kena jamur lah jamur upas yang terutama itu kan Alhamdulillah untuk cabai ini sendiri tahan saya suka nanam cabai ini ya ini dari apa penyakit jamur upas, pokoknya segala jamur tuh dia tahan walaupun istilahnya tuh dia panennya empat bulan para cabe ini empat bulan baru bisa metik <gülüyor> kalau jotan kan nunggu panennya tapi ya saya suka dari cabe rawit di Jawa ini tuh uahnya lebat sekali padat dan buahnya tegak kalau kita miwil atau kita habisin ranting bawahnya itu nanti dia akan kayak payung itu pengalaman saya dulu cabai ini tahan sampai setahun lebih setahun dua bulan jadi dulu waktu saya nanam perdana dulu sampai satu tahun dua bulan itu metik terus itu mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada kendala yang nah, berarti ya doakan saya teman-teman semoga saat pemindahan nanti cabai saya sehat oke pokoknya mantap